Guys. Assalamualaikum Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Saat ini Ratu Bidadari Lagi menikmatin sunset Yaitu Sebuah sinar matahari atau mentari guys. Nah Cuman di sini Ratu Bidadari Ingin membahas tentang aura Ratu Bidadari Orang Batu Malang Jawa Timur Dimana Malang adalah Kotanya Ken Arok dan Ken Arok memiliki istri, yaitu Ken Dedes. Teman-teman, nah, Ken Dedes konon e, berdasarkan sejarah, ya, itu untuk membuka auranya itu dengan bersemedi, menyelaraskan dirinya dengan sinar matahari pagi, jadi bukan matahari siang, ya, atau sore, ya. Nanti gosong, nanti jadi putri Ken Dedes dulu e, untuk merawat kecantikannya itu dengan berjemur, bukan berjemur ya tapi menyerap energi sang surya atau menyerap energinya sunset teman-teman ini berdasarkan legenda atau tutur tinular para sesepuh-sesepuh teman-teman tahu sendiri kan kendedes memiliki aura kecantikan yang sangat luar biasa Bukan hanya berjemur dengan sinar sunset Tapi kendetes sendiri juga mandi kembang Juga mandi daun pandan Dan e, diasapi dengan asap dupa Dan ritual-ritual khusus Ritual-ritual sakral Untuk mempercantik inner beauty-nya Ratu kendetes atau putri kendetes Dari istrinya Ken Arok atau mantan istrinya Tunggul Ametung Raja Tumapel Teman-teman memang e, secara medis secara ilmiah e, Sunset atau sinar matahari memang e, khasiatnya sangat banyak sekali Jadi bagus sekali lah buat kesehatan, buat medis Mungkin teman-teman bisa lakukan bisa lakukan di rumah kalian e, paling bagus sih jam 6 sampai jam 7 teman-teman. Kalau jam jam 8, jam 9 itu udah panas. Jadi e, mataharinya udah agak panas. Nanti kulit kamu terbakar. Jadi saya sarankan rekomendasikan buat teman-teman yang ingin berjemur dengan sunset atau sinar matahari usahakan jam 6 sampai jam 7. Jadi cara-cara tradisional Atau putri raja-raja Jawa dulu Atau pramesyuri Atau selir-selir raja-raja Kenapa kok mereka cantik-cantik Yaitu rahasianya Kalau pagi-pagi Mereka akan bersemedi Ya Bersemedi dan berjemur Menyerap energi sang surya, Menyerap energi sunset Teman-teman Yaitu energi alam dan usahakan kalau bisa kalian ke tempat alam ya Maksudnya ke tempat yang Yang masih asri, masih alami gitu loh Selain hawanya sejuk awalnya segar Kalian juga, pikiran kalian juga fresh Terus kalian bisa menyerap energi sang surya juga maksimal gitu. Uh, Mungkin gitu saja buat teman-teman E, tentang e, cara membuka e, cara tradisional ratu kendedes atau putri raja singosari membuka auranya dengan cara menyerap energi sang surya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sana itu gunung gunung Arjuna yang di belakang saya itu gunung Arjuna, terus yang ini adalah gunung Semeru kelihatan kan? itu Gunung Semeru terus yang di sana nggak kelihatan ya itu gunung itu gunung apa Aduh sampai lupa Gunung Kawi nah sedangkan yang ini yang di belakang-belakang tampak dekat tampak jelas ini adalah Gunung Panderman teman-teman mungkin gitu saja uh, konten hari ini jangan lupa di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum, salam dari saya Ratu Bidadari, dukun kondang idola sejuta umat.